Ini saya amalkan hadirin sampai ini hari Sampai ini hari saya amalkan. Kalau saya mudud saya selawat. Allahumma shalli ala sini Muhammad wa ala ali tidak diucapkan secara langsung. Saya mau berdiri selawat satu kali ini. Tuh kebaikan yang diberikan oleh Allah taala atas kemuliaan selawat kepada Nabi Muhammad. Terakhir. Rasulullah s.a.w. ucapkan mengucapkan di sini. Rasulullah Abalik, selamat right,